Oke, praktikum selanjutnya ini mitosis mitosis ini dia pakai akar bawang hmm. ya. Akar bawang, kemudian kita mempelajari sel-sel perkembangan. Sebenarnya prinsipnya kita mengetahui pembelahan sel. I promet, eh. interfase, profase, metafase, anafase dan telofase. Setelah telofase sebenarnya akan kembali lagi ke interfase, ke fase awal G1 replikasi ya. Lalu ke G2 untuk pertemuan akhir sebelum lanjut ke interfase lagi nah di interfase ini yang khas dari gambar itu ada kromatin irreguler dari membrannya jelas ya. jadi belum ada pembelahan masih persiapan istirahat nih. mungkin ada replikasi kromosom kemudian metabolisme paling banyak ya. nukleolus anak inti itu masih ada lalu dari profase ini dari gambar terlihat ini ada yang namanya kromosom anyamannya mulai irreguler tuh mulai tidak teratur karena ada kondensasi nantinya ini akan ada Benang ya kromatid yang terbentuk dari butir-butir kromatin. Kemudian kario membrannya mulai tipis dibanding yang prophase tadi masih tebal. Oke, selanjutnya ini akan ada prometafase ya di agak kekutub berawanan, kromosom tengah mikroskopisnya tapi mirip prophase. Nah, jadi dari metafase ini dia benang kromatidnya di ek di ekuator ya. Di, di garis lintangnya ini dia menyerupai garis pada bidang lateralis meta itu artinya bintang ya nah ini jadi bintang itu bentuk dari si kromatidnya karena sentriolnya menuju kutub kemudian kalau setelah metafase fase tadi kita berlanjut ke anafase anafase ini keywordnya itu nanti ada ditarik ke kutub ya Ana itu artinya bergerak, ya, bergerak. Yang bergerak itu kromatinnya. Ini paling singkat. Nanti ciri khasnya itu kita lihat kromatinnya itu bentuk uruf apa. Ada orb V itu metacentris. Kalau Y sub di pinggir ya. Kalau J itu akrosentris di ujung. Nah jadi dia ditarik ke kutub ke bagian sentromer metacentris ya, ekuatorial dan spindelnya memendek ya. Nah selanjutnya telofase. Telofase ini. Dia akan ada yang namanya sitokinesis. Sito artinya sel, kinesis pergerakan. Jadi pergerakan dari sel ini ada membuat lekukan ke dalam ya sehingga ada bidang pembelahan ya. Nah, ini akan ada dua sel anakan, ya kromatinnya menjadi kromatin ya. Di mana kromosomnya nanti di masing-masing kutub ya.